Iblis-iblis yang tampaknya menutupi tanah dan langit dengan cepat surut dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat ini, tubuh beku raja Tianming terletak di tengah iblis-iblis. Dia menatap kosong pada lubang berdarah di dadanya, tapi lubang berdarah telah terkontaminasi oleh cairan giok misterius. Seperti cairan giok ini mirip dengan racun fatal yang dengan panik mengikis tubuhnya. Imoki yang tampaknya luas dan tak berujung dalam tubuhnya dengan cepat menghilang seperti salju dimanapun cairan giok itu lewat. Raja Tianming jelas bisa merasakan kekuatan hidupnya yang sangat kuat menghilang sementara Imoki telah menghilang. Perasaan kematian diam-diam naik dalam hatinya, menyebabkan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ah, raungan sengsara keluar dari mulut Raja Tianming, meskipun dia telah jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Dia masih ahli puncak yang sebanding dengan tahap reinkarnasi. Tangannya menghantam tubuhnya dengan kilat seperti kecepatan dan simbol emas keunguan mulai muncul di bawah kulitnya. Gelombang iimoki yang sangat murni berkumpul dengan gila-gilaan menuju lubang berdarah di dadanya dalam upaya untuk menghentikan cairan giok yang terkikis. Sizzle-sizzle, awan asap putih muncul dari daerah di mana dua kekuatan ini bentrok sementara rasa sakit memenuhi wajah Raja Tianming. Cairan batu giok yang tampaknya lembut tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan pangkat rajanya, dia tidak dapat menghentikan erosi cairan giok. Itu adalah Raja Tianming yang tidak berguna. The King Destroying Heavenly Plate adalah racun sejati bagi kamu Imo. Itu akan menggerogoti tubuhmu sampai tidak ada yang tersisa. King Zi memandang Raja Tianming yang melawan dengan seluruh kekuatannya. Dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, Kingzi, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Raja Tianming meraung. Wajahnya sangat terdistorsi sementara matanya dipenuhi dengan kebrutalan tanpa akhir. Dalam sepersekian detik, dia mengepalkan giginya dan mengganti segel tangannya. Orang hanya bisa menyaksikan simbol iblis ungu emas yang penuh sesak muncul di tubuhnya sebagai penyebaran fluktuasi yang sangat liar dan ganas. Ketika Kingzi. Luo dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah dan tubuh mereka dengan cepat menarik kembali. Bang, umur Raja Tianming tiba-tiba meledak ketika kelompok Kingzi buru-buru menarik kembali. Ki iblis yang menakutkan langsung berubah menjadi gelombang raksasa besar seratus ribu kaki yang dengan gila-gilaan tersapu keluar. Ruang itu sendiri hancur dimanapun gelombang iblis ini berlalu. Raja Tianming ini sebenarnya telah menghancurkan dirinya sendiri. Kung. Pate cahaya berwarna hijau 100.000 kaki yang menutupi langit juga bergetar pada saat ini. Segera setelah itu, pilar cahaya menembak ke arah langit dan memblokir gelombang iblis yang mengerikan. Cah cah, Blacky tiba-tiba berkumpul di tempat di mana Raja Tianming telah menghancurkan dirinya sendiri sementara gelombang iblis menyebar. Itu berubah menjadi hati hitam yang ditutupi dengan pola cahaya ungu emas. Hati ini mulai lari begitu muncul. Raja Tianming Aku telah bertarung berkali-kali melawan Mu Yimu. Cara seperti itu tidak bisa membodohi aku. Tawa King Zee yang mendadak tiba-tiba bergema sementara hati berusaha melarikan diri di antara kekacauan. Ruang terdistorsi dan sosok hijau muncul di depan jantung entah dari mana. King Zee, kamu benar-benar berani. Tidakkah kamu takut suku aku akan menyebabkan kamu tidak pernah bangkit lagi? Hati hitam yang ditutupi dengan simbol cahaya ungu emas berdenyut dengan cepat. Wajah Raja Tianming muncul di hati saat dia berteriak dengan suara yang mengancam. Kamu akan benar-benar mati begitu aku membunuh janin iblismu ini, kan? King Zi tersenyum tipis, wajah tampannya tanpa rasa takut. Jarinya menusuk ke depan saat simbol lampu hijau muncul di udara dan sinar cahaya tiba-tiba melesat maju. Kamu, Raja Tianming meraung marah ketika dia melihat bahwa King Zi tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia buru-buru menggunakan ki iblisnya dan membentuk perisai cahaya di luar hatinya. Sekarang dia telah kehilangan tubuh fisiknya. Dia mirip dengan seorang ahli manusia yang hanya tersisa dengan roh hewannya Kekuatannya telah sangat berkurang. Ledakan, perisai cahaya tidak memberikan banyak perlawanan dan meledak terpisah. Sinar lampu hijau sangat menabrak janin iblis sebagai memekik yang tak tertandingi dipancarkan. Jelas bahwa Raja Tianming telah menerima cedera yang sangat serius. Mata Zi tetap tenang dan dia mengambil langkah maju saat lampu hijau menyapu dari dalam tubuhnya. Seribu tato cahaya naga hijau terbang keluar dan berubah menjadi cakar naga hijau berukuran 10.000 kaki. Bang, ruang di depannya runtuh. Cakar naga setinggi 10.000 kaki itu mirip dengan bayangan kematian saat itu menyelimuti janin iblis. Bajingan Raja Tianming mengutuk dengan keras dari janin iblis ketika Ki iblis yang tebal bergegas keluar dan ruang di belakangnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Terowongan spasial baru terbentuk ketika cakar naga hijau yang mengandung energi destruktif menembus ruang dan tiba. Selamatkan aku, Raja Tianming ngeri ketika dia melihat cakar naga hijau yang tampaknya ditemani oleh bayangan kematian dan akhirnya berteriak dengan suara melengking. Riak tak terlihat menyerbu ruang itu sendiri dari dalam derit. Bang, tangisan Raja Tianming baru saja terdengar ketika ruang besar di belakangnya tiba-tiba hancur dan vortex hitam 100.000 kaki muncul entah dari mana. Dua tangan iblis raksasa tiba-tiba mengulurkan tangan dari pusaran. Setelah itu, mereka bentrok dengan cakar naga hijau. Bum bum, gelombang kejut yang menakutkan menyapu dari titik kontak, mengguncang ruang itu sendiri sampai benar-benar hancur. Masih ada bala bantuan ya. Mata Kingzi sedikit dingin. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan ribuan tato naga hijau lainnya terbang keluar dari dalam tubuhnya. Mereka menambahkan diri mereka ke cakar naga hijau. Menyebabkan dua tangan iblis besar terus didorong kembali. Mo Luo, King Zi tiba-tiba berteriak saat dia berhadapan dengan tangan iblis besar yang telah menembus ruang itu sendiri. Mo Luo segera mengangguk setelah mendengar ini saat niat membunuh muncul di matanya. Kubuhnya berkelebat saat merobek ruang itu sendiri dan langsung muncul di depan janin iblis yang melarikan diri ke belakang. Kamu berani, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam pusaran hitam ketika Moluo mengejar janin iblis. Sebuah tangan iblis besar berbalik dalam upaya untuk menyerangnya. Kamu akan patuh tinggal di sini. King Zhi berteriak dingin, cakar naga hijau melesat ke depan dan mencegah dua tangan iblis besar itu bergerak. Mata Moluo menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak api muncul di dalamnya. Api menyembur keluar dari ujung tombak, berubah menjadi spiral api saat tombak tanpa ampun maju ke depan. Bang, ruang meledak ketika tombak api didorong ke depan sambil disertai dengan ekor api yang cemerlang. Pada akhirnya, pekikan yang mengerikan terus-menerus dipancarkan dari dalam janin iblis saat dipukul. Tombak api menembus-menembus iblis-iblis dan darah emas keunguan mengalir tanpa henti pekikan raja Tianming yang sangat tajam bergema di langit, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Bang, janin iblis tiba-tiba membengkak ketika pekikan mencapai puncaknya. Segera setelah itu, pecah. Darah ungu emas terciprat dan ruang memancarkan suara mendesis di mana darah itu mendarat. Raungan kemarahan muncul dari jauh di dalam pusaran hitam dan tangan iblis besar dengan cepat menarik mereka dengan cepat mengambil darah ungu emas yang telah tersebar dan dengan cepat mundur kembali ke pusaran hitam. King Zhi, Moluo, kamu berani membunuh pangkat Raja Suku kami Imo Penjara iblis tidak akan membiarkan kamu pergi. Tunggu saja, tunggu saja. Sementara tangan iblis besar itu mundur. Raungan geram yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema dari pusaran hitam seperti melolong binatang buas liar dan bergemuruh melintasi tanah. Pusaran hitam dengan cepat memudar. Akhirnya, Aman juga benar-benar menghilang dari tanah bersamanya. Setelah ini, Ki Iblis jahat yang menyelimuti daerah itu menghilang seperti air banjir. Mata King sedikit fokus saat dia melihat tempat di mana pusaran hitam telah menghilang. Dia berbicara dengan suara samar. Raja Imo yang lainnya. mereka benar-benar makhluk yang merepotkan. Sepertinya dia telah campur tangan melintasi ruang angkasa tombak api panjang di tangan Moluo menghilang. Tangan iblis besar sebelumnya jelas-jelas adalah tangan Raja Yimo lainnya. Namun, dia jelas berada di tempat yang jauh. Oleh karena itu, kekuatan yang menembus ruang dan turun jelas memiliki kesulitan menghentikan King Zi. Ketua Balai, apakah Raja Tianming mati? Tetua Ciyun bertanya dengan agak cemas. Mereka telah menginvestasikan banyak upaya. Akan sangat disayangkan jika Raja Tianming selamat. Imo memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, namun serangan sebelumnya itu memberinya cedera fatal. Meskipun Raja Imo itu berhasil menyelamatkan beberapa darah esensi, akan sangat sulit untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika dia berhasil dihidupkan kembali, kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak perlu takut, Moluo berbicara dengan suara lemah. Tetua Chiyun menghela napas lega setelah mendengar ini. King Zi melambaikan lengan bajunya. Piring cahaya hijau besar seratus kaki yang menutupi langit perlahan menghilang saat piring batu giok hijau kembali ke tangannya. Namun, lempeng Raja Imo menjadi sangat redup. Tampaknya energi di dalam telah benar-benar habis. Sepertinya tidak akan mungkin untuk menggunakan King Destroying Heavenly Plate ini untuk beberapa waktu. Mulan melihat pada King Destroying Heavenly Plate yang redup dan berkata, Ini bermanfaat karena kita menghabisi seorang Raja Imo King Zi tertawa, apa ini? Penjara iblis yang disebutkan sebelumnya. Mo Luo memandang ke arah King Zi dan bertanya. Mata King Zi mengeras. Segera setelah itu, dia menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, itu seharusnya organisasi rahasia yang dibentuk oleh orang-orang Imo yang bersembunyi. Raja Tianming dan Raja Imo yang telah berusaha menyelamatkannya sebelumnya kemungkinan anggota organisasi ini. Mata Mo Luo sedikit redup. Sangat sulit untuk berurusan dengan Raja Imo Belaka dan tiga jenderal besar Imo. Seberapa kuatnya ini disebut penjara iblis? Apakah ini tangan raksasa dalam bayang-bayang yang telah diam-diam menghilangkan pakar puncak umat manusia dalam puluhan ribu tahun terakhir? Sepertinya kita juga harus bergerak, monster-monster tua yang masih hidup juga harus meregangkan tubuh mereka yang lama. King Zi berbicara dengan lembut. Dia dengan cepat tertawa ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar turun darinya. Namun, setidaknya pertempuran ini adalah kemenangan kita. Di tanah, Lindung melihat ke sekeliling yang sekali lagi dipenuhi dengan sinar matahari. Ki iblis di langit sudah menghilang. Ketika dia menatap beberapa sosok di langit yang jauh. Senyum yang mengindikasikan bahwa seseorang telah terbebas dari beban besar yang muncul di wajahnya. Sudahkah kita menang? Tang Sin Lian di samping mengangkat wajahnya yang cantik. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bergumam. Ya, kami telah menang. Lin Dong tersenyum dan menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar saat dia bergumam dengan lembut. Namun, ini baru permulaan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1036, Petunjuk. Sinar matahari menyinari dari langit dan bersinar di kota api-api, yang hampir menjadi reruntuhan. Hanya tempat ini yang membuktikan bahwa pertempuran besar yang menggemparkan telah terjadi sebelumnya. Banyak ahli di luar kota menatap murid-murid Flame Divine Hall yang duduk di berbagai bagian viri Flame City sambil memulihkan diri. Selanjutnya, mereka melihat patroli yang diperketat oleh ahli Flame Divine Hall di langit. Mereka semua terkejut. Mereka sadar bahwa begitu berita tentang insiden ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan dahsyat di Chaotic dimensi. Hanya ada empat penjajah dalam pertempuran sebelumnya. Namun, mereka berempat membalik flame Divine fine hall terbalik. Meskipun mereka tidak dapat mengamati pertempuran tingkat tertinggi karena rintangan yang ditimbulkan oleh lempeng lampu hijau. Itu mungkin salah satu yang bisa menghancurkan dunia. Setelah semua itu sulit untuk menemukan pertempuran di tingkat itu, bahkan di seluruh Chaotic dimensi. Namun, yang benar-benar membingungkan kerumunan adalah asal-usul keempat individu misterius itu. Barisan itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada faksi top di caotik dimensi mampu. Banyak percakapan pribadi yang menyebar di luar kota api-api. Kerumunan manusia yang tersebar di pegunungan menawarkan pemandangan yang cukup spektakuler ketika melihat dari jauh. Beberapa mata mereka berkilau. Saat ini, Flame Divine Hall berada dalam kondisi lemah dan mereka mungkin bisa mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Semua orang, Allah Flame Divine aku telah mengalami beberapa masalah hari ini. Kota Api Api telah dihancurkan dan bermasalah bagi kami untuk menampung tamu. Oleh karena itu, aku berharap semua orang akan meninggalkan Kota Api Api untuk saat ini. Jika ada yang mencoba membuat masalah. Aula Flame Divine aku tidak akan ragu untuk bertarung. Petik 2. Sosok cantik bergegas ke langit tepat saat area di luar kota api-api berangsur-angsur menjadi sedikit kacau. Suara indah yang jernih dengan cepat menyebar ke langit. Orang yang berbicara secara alami Tang Sin Lian. Ada pasukan besar mengikuti di belakangnya. Setelah beristirahat sebelumnya, beberapa murid Aula Api Flame telah pulih. Tang Sin Lian bersinar seterang mutiara di pertandingan sebelumnya dan bahkan beberapa ahli tua yang terkenal di caotik dimensi tertegun. Sekarang mereka melihatnya lagi. Meskipun dia cantik dan cantik, auranya menyebabkan napas seseorang menjadi lamban. Keributan di luar kota berangsur-angsur menjadi tenang. Ini terutama setelah mereka melihat mata tajam murid dari Flame Divine Hall ditembak. Beberapa dari orang-orang itu dengan niat lain yang tidak diinginkan buru-buru berbalik. Gadis ini, benar-benar luar biasa, ketika beberapa ahli tua terkenal melihat bahwa Tang Sin Lian mampu menekan keributan di luar kota dengan kata-katanya sendiri, mereka diam-diam terpana. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan tidak ada seorang pun di antara generasi yang lebih muda dari caotik dimensi yang dapat bersaing dengan Tang Sin Lian. Melayang di udara di kota, Tang Sin Lian memiringkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa perintah. Selanjutnya. Dia mengirim para murid dari Flame Divine Hall dalam kelompok sebelum mendarat dari udara. Peri api dari Balai Ilahi Api benar-benar mengharumkan reputasinya. Namun, jika kamu begitu kuat, siapa yang akan berani menikahi kamu di masa depan? Lindung menyaksikan Tang Xin Lian mendarat di tanah dan tanpa sengaja menggoda. Bahkan dia diam-diam memuji sikap berani yang ditampilkan oleh Tang Xin Lian sebelumnya ketika dia menekan kerumunan. Swosh. Namun, Mata Lindong tiba-tiba berkedip saat kata-katanya terdengar. Angin tajam muncul di depannya dan ada kemungkinan untuk melihat tombak tajam berhenti setengah inci di depannya. Sinar cahaya dingin keluar dari ujung tombak. Lindong segera berhenti berbicara, menyebarkan tangannya. Dia melihat Tang Sin Lian tegang, yang memegang tombak Phoenix api. Dengan senyum kering, dia batuk pahit dan berkata, Baiklah, aku akan berhenti bicara. Tangan Tang Sin Lian gemetar dengan lembut. Segera, tombak Phoenix api di tangannya ditarik. Dia berjalan menuju Lindung sementara matanya yang cantik terus menatapnya. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik saat Lindung merasa sedikit tidak nyaman. Dia berkata, aku tidak sekuat kamu. Selain itu, dengan bakat kamu, aku kemungkinan akan tetap di belakang kamu selamanya. Petik 2, Lindong kaget sebelum dia segera mulai tertawa. Matanya, yang menempel di wajah cantiknya, agak menjauh karena dia berkata, aku akan pergi dan melihat Jenderal Limo yang tersegel itu. Lindong buru-buru berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Namun, Tang Sin bisa melihat jejak panik di matanya. Tang Sin menatap punggung Lindong saat ia melarikan diri dengan sedih. Tangannya menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh ke bawah. Dia melengkungkan bibir merahnya sebelum senyum mempesona muncul di wajahnya. Itu menyebabkan murid-murid Flame Divine Hall di sekitarnya berjalan tertegun ketika mereka melihatnya. Di tengah-tengah reruntuhan kota, berdiri pilar cahaya. Jenderal Limo yang terperangkap dalam pilar cahaya juga tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ini karena Kingzi dan Moluo menatapnya dengan acuh tak acuh dari luar. Matanya muncul seperti mata domba yang akan disembelih. Tetua Kingzi Tetua Moluo. Lindong mendekati mereka, menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dua individu yang terhormat ini. "Haha, anak kecil, sudah lama sejak kita terakhir bertemu." Kingzi berbalik. Dia menatap Lindong dan berbicara dengan lembut. "Terima kasih telah menyelamatkan aku sebelumnya, Tetua Kingzi." Lindong menggosok kepalanya dan berkata. Dia sangat menghormati Kingzi. Setelah semua tidak hanya yang terakhir memberikan keterampilan naga terwujud hijau surga kepadanya. Ia bahkan menyelamatkannya dan dua saudara lelakinya dari jarak yang jauh ketika mereka berada dalam situasi putus asa kembali di unik Devil City. Putang terima kasih ini adalah sesuatu yang selalu diingat Lindong. Alasan mengapa rencana kami berhasil adalah semua berkat kamu. King Zi tertawa. Alasan mengapa Imo Jenderal ini disegel memang karena kekuatanmu. Moluo mengangguk dan berkata. Jika bukan karena Mistang Tang Shin Lian mengendalikan situasi, aku tidak akan mampu menangani bahkan satu serangan pun dari Jenderal Yimo ini. Lin Dong menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin kredit dikaitkan dengannya. Itu benar, pangkat raja itu Yimo. Lin ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Saat King Zi sengaja menyembunyikan pertempuran di langit, bahkan dia tidak tahu tentang pertarungan hebat yang terjadi di tempat itu. Kamu bisa menganggapnya sudah mati. Lindong akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Sepertinya semua upaya mereka tidak sia-sia, meskipun kita tidak berhasil menyegel raja. Imo, kita harus tetap dapat memperoleh beberapa informasi mengenai penjara iblis dari orang ini di sini. King Zi menunjuk ke arah jenderal Langmo yang disegel di dalam pilar cahaya dan berkata, "Penjara iblis, Lindong kaget. King Zi dan Mo Luo bertukar pandang, baru kemudian sang mantan menjelaskan." Organisasi misterius yang dibentuk oleh Himo. Kita tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Namun, mereka adalah ancaman tersembunyi terbesar bagi dunia. Petik 2. mengangguk pelan. Sampai sekarang, kemungkinan dia tidak memenuhi syarat untuk mengacaukan organisasi yang menakutkan itu. Karenanya, ada sedikit yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kamu tidak mengekspos simbol ancestral kali ini. Setelah ini. Aku akan menyebarkan berita bahwa simbol Ancestral Thunderbolt dalam kompetisi adalah palsu. Ini akan membuatmu terhindar dari masalah. Berdiri di samping mereka, kata Moluo. Terima kasih, tetua Moluo. Lindong tertawa, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? King Zee melirik Lindong dan bertanya. Lindong berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku ingin mencari dua saudara lelaki aku. Ketiga orang tua itu dari gerbang Yuan menginterupsi teleportasi kami ketika kami melarikan diri dari wilayah Suan Timur. Karena itu, kita semua terpisah dan aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Petik 2, Lindong hanya memiliki dua tujuan setelah tiba di Chaotic dimensi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa menjadi cukup kuat untuk masuk ke gerbang Yuan setelah dia kembali ke wilayah Suan Timur. Yang kedua secara alami menemukan Little Marten dan Little Flame. Ketiga orang tua itu benar-benar sudah keterlaluan. Jika aku punya waktu, aku akan mengikuti kamu kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan. King Zi berbicara dengan suara lemah. Saat itu, tiga kepala besar klan Yuan tidak menunjukkan belas kasihan bahkan setelah dia muncul. Ini menyebabkan dia menjadi sedikit marah. Aku juga sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Karena kamu telah membantu Flame Divine Hall aku, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu dapat meminta Xin Lian untuk memimpin pasukan kami dan kembali ke wilayah Suan Timur bersama dengan kamu untuk meratakan gerbang Yuan. Nada suaranya cukup mendominasi. Lindung sedikit tergerak, dia segera mengangguk dan berkata, jika aku membutuhkan bantuan kamu di masa depan, aku tidak akan ragu untuk bertanya. Namun, aku percaya bahwa kami. Tiga bersaudara pasti akan dapat membunuh ketiga rekan lama itu ketika kami kembali ke wilayah Suan Timur. Petik 2, haha, kamu berani, aku suka itu tentang kamu. Moluo tertawa keras setelah mendengar ini. Nada suaranya penuh kekaguman, berdiri di samping mereka. King Zi juga tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku punya beberapa petunjuk tentang keberadaan kedua saudara kamu. Aku sempat merasakan lokasi mereka selama teleportasi saat itu. Petik 2. Oh, Lindong bersuka cita setelah mendengar kata-kata itu. Dia telah mencari Little Marten dan Little Flame selama lebih dari setahun. Tetapi tidak dapat mengetahui berita apapun tentang mereka. Keduanya kemungkinan besar telah diteleportasi ke wilayah Demon. Namun, tidak perlu khawatir. Salah satu dari dua teman kamu milik suku Celestial Demon Marten yang merupakan faksi kuat di dunia binatang iblis. Selain itu, mereka sombong dan ganas dan mereka bahkan tidak takut dengan suku naga. Oleh karena itu, hampir tidak akan ada orang yang berani menemukan masalah dengannya jika dia kembali ke wilayah iblis. Temanmu yang lain memiliki garis keturunan suku harimau iblis dan dia juga cukup tangguh. Petik 2, King Zhi tertawa. Kemungkinan mereka memiliki waktu yang lebih baik daripada kamu. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Peringkat suku Celestial Demon Martin cukup tinggi di dunia binatang iblis. Jika Little Marten kembali ke sana, dia seharusnya bisa pulih dengan sangat cepat. Dari percakapannya dengan yang terakhir di masa lalu, Lindong bisa merasakan bahwa Little Marten jelas bukan anggota suku biasa. Oleh karena itu, jika Little Flame mengikuti Little Marten, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan yang pertama menderita mengingat karakternya. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka berdua sekarang. Lindong melengkungkan mulutnya sementara kecemasan muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin melihat dua saudara laki-lakinya, yang telah melalui situasi hidup dan mati bersamanya saat mereka berjalan keluar dari kekaisaran yang besar yang kecil itu bersama-sama. Apakah kamu berencana untuk mencari mereka? King Zi tersenyum bertanya. Lindong mengangguk dan menjawab. Aku tidak ada hubungannya di sini. Setelah aku beristirahat sebentar, aku akan mulai menuju ke wilayah Diman. Setelah itu, kita akan dikenakan biaya kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama begitu aku menemukannya. Petik 2. Mereka bertiga telah diusir bersama. Secara alami, mereka akan ditagih kembali bersama. King Zi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia melihat bahwa Lindung telah mengambil keputusan. Dia berkata, pada saat itu, baik Moluo dan aku akan mengirimmu ke daerah iblis. Terima kasih banyak sesepuh. Lindong bersuka cita. Dalam hal ini, itu akan menghemat banyak waktu. Bagaimanapun, masih ada jarak yang sangat luas antara caotik dimensi dan wilayah dimen. King Zi tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengobrol dengan Lindong lagi untuk sementara waktu. Baru setelah itu, Apakah Lindong menangkupkan kedua tangannya dan pergi? Sungguh orang kecil yang resah. Dia telah membalik caotik dimensi terbalik. Sekarang, dia menuju ke wilayah iblis. Moluo memandang sosok Lindong ketika yang terakhir pergi. Dia tanpa sadar tertawa, King Zi tersenyum dan mengangguk. Sepertinya kamu menjunjung tinggi dia. Kamu adalah orang yang meminta aku untuk memberinya simbol leluhur Thunderbolt saat itu. Kamu harus tahu bahwa jika simbol leluhur Thunderbolt diberikan kepada ahli lain dengan kekuatan yang sama dengan aku, itu akan menjadi kekuatan tempur yang kuat bagi kami. Moluo matanya menyipit sebelum dia tiba-tiba berkata, kami akan memiliki satu pemilik simbol ancaman lebih sedikit setiap kali lindung mendapatkan simbol ancestral tambahan. King Zhi tertawa, dia mengangkat kepalanya, menatap langit biru dan bergumam. Alasan mengapa manusia muncul sebagai pemenang selama bencana besar di zaman kuno adalah karena simbol nenek moyang. Sekarang, kita tidak lagi memiliki satu. Jika musibah turun di dunia ini lagi, apa yang harus kita lakukan? Moluo sedikit mengecilkan matanya. Apakah kamu berpikir bahwa lindung dapat menjadi leluhur simbol berikutnya? King Zi meletakkan tangannya di belakangnya. Dia dengan lembut berkata, dia memiliki batu leluhur, itu berarti bahwa dia dipilih oleh leluhur simbol. Saat ini, ada dua orang di dunia ini dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai tingkat leluhur simbol. Petik 2, 2, Master S. Bereinkarnasi, dan Lindong. Tidak masalah siapa yang akhirnya mencapai level itu, agar kita manusia menang. Kita membutuhkan lambang simbol kedua. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.